Ya, yeah, so nice. Selamat makan teman-teman. Makan, enak. Do you like that? Yeah, I will try this. Ini. Suka kan Joy? Belum ada di krep kan? Gak cowok? Belum ada di krep kan? Ada sama Yusuf. Ada beran? Ada. Tapi itu ada dia makan nggak? jauh banget Sekarang di holiday vibes. Kita mau nikmati liburan sebelum ujian. So pretty. Kelihatan. Hobi banget ke pantai sebelum ujian. Siapa yeah. namanya? Dari dulu. Anita sama siapa satu? Anggun. Anggun. Ini vlog aku. Hai. Hai. ini Anggun. Ini yang kelihatan mukanya tapi. Udah gaya, guys. Tari -tari. Ini nyatu sama pura, Kak. Iya. Oh, di sini pun. Ini dah, aku langsung lihat 1, 2, apa. 1, 2, 3, 8, 8, 8, Wah, ramai banget. Cari tempat berteduhannya. Makasih Nadira udah ngajak liburan. ini gimana caranya? Joy tiba-tiba uh, mau kelihatan saya <tuk> Terus kelihatannya random banget dan saya sudah saya orang yang pungkaan <tuk> nah, Jadi saya nggak Joy, Joy butuh inspirasi Jadi kita harus ngajak dia ke pantai. Orang bilang dia, dia laut itu banyak inspirasi Yang kita dia akan datang, berarti nggak sekarang? Nggak <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Wah, dia langsung gini Ya, dia kelaparan <tuk> emang, dia di sana kelihatan aduh, aduh, aduh dia lagi beli makan di sana ini ramai banget eh enggak di sini enggak sih batu beliknya batu belik ke kan tapi satu kan mereka soalnya tipe-tipe pasirnya itu kayak sama iya sama gitu, kan? oh my god pantai oh oh belum kita belum kenal ini di pantai apa oh, my iya. kita udah komentar aja hmm. <laughs> Kita sekarang ada di Pantai Batu Bolong. Nah, Batu Bolong, Batu Bolongnya. Bolong mana? itu B O L O N G atau B O l O G? B O L O N G. Oh, bolong. bolong. Bolong biasa. Bolong <laughs> Kenapa? Biasa. Kenapa dia dikasih nama Batu Bolong? Nah, makanya kita harus mencari batu tersebut. Batu yang bolong itu ada di mana sebenarnya? Tapi di sini pasir semua masalahnya. Karena ada batu sih. Di mana? Ih, kira tahu. itu? Oh iya. Yang kayak ada karang-karang kita -karang gitu. karena nah. yuk nanti dulu lah masih mataharinya ini masih sengit banget nih. masih kan kita cari yang itu top foto-fotonya nanti ya dua aku tuh <tuk> halo <Aduh. tuk> uh, follow my Instagram Rodrigo <tuk> <tuk> Jadi kalau pantai ini dari tempat kita sekitar satu Eh, kurang lebih sekitar, 53 menit dah ya, Itu kalau bawahnya Pelan Pelan bun, ya. tadi lu ngegas bun Tapi berpikir makanya berpikir gak, jajan gak jajan sampai 53 lagi. menit tadi Iya, gak sampai 53 menit, cuman 40 menitan Betul menitan kita udah sampai Karena ini memang yang uh, trip kita yang udah ada rencana Yang langsung segetap bawa cana Gak saja langsung, sebenernya aku gak suka pas uh, pasir pantai. Tapi gimana ya, kayak ke pantai tuh? Kayak kalau nggak nyentuh pasir, nyentuh apa dong? ya ini udah masalahnya. Kalau pakai sepatu ke pantai juga, kan? Kakak cocok ya, jadi nggak cocok. Iya, Itu bersinar banget di antara kalian. Oh, iya, ini yang itu di ujung nanti masih mata masih ada matahari nah ini dia makanan tradisional yang kita kena, belum kenalin ke kalian apa sih namanya ini dil kalau di sini lumpia lumpia oh my god itu, ada campurannya itu bukan bukan makanan tradisional sih kayak makanan khas aja kalau pantai itu pasti ada jualan kayak ini satu porsi nice. tuh satu porsi, lima, satu porsi lima, ribuan, ya? nah, lima ribu. Satu porsi lima ribu, anjir! Kan? Lima ribu, lima ribu. Kan, nomor abis ini mahal ya? Ini sepuluh ribu. Satu oh my god, satu itu di kampus gue nih. Lima di kampus berapa? Oh iya, di kampus juga. Di kampus juga jual kayak gini soalnya. Oh ya yeah. kalau datang ke sini, ini di daerah Chang. Uh, bahasa Inggris Ceng... Cenggu. <laughs> ini Cenggu. di, ini di daerah Cenggu. Kita hmm. masuk uh, pantainya gratis by the way ya. Uh, kita cuma bayar parkir. Parkir ya kan. Jadi kalau masuk kok perlu bayar untuk masuk pantainya, cuma bayar parkirnya doang. Berapa? Dua ribu. Ih, murah banget. <laughs> Emang biasanya berapa? <laughs> biasanya kita tuh uh, paling mahal ya, paling mahal seribu ya Seribu murah, mohon maaf guys Maksudnya seribu buat Nadila tuh mahal gitu Kayak biasa Anak kos banget ya, ya ampun Ayo kita kesana ya Ayo Kak Tolong jangan mengenai kuku-kuku dan kakiku yang sudah kebersihkan Seminggu ini Gak suka pasirnya aja sebenarnya kan pasir tuh ada tipe-tipe yang halus banget itu. Umumnya oh, itu deh yang dinamain batu bolongnya kak. Ih, ini yang dinamakan batu bolong. Mari kita pergi, yes, Mari kita yes. mencum mendekati batu. Okay. Kenapa kita kesini? Soalnya kita tuh nyari sunset guys. Katanya sih, katanya sih ini pantai yang yes, pan pan terkenal sunset, sunsetnya. Ini kita kesini. Soalnya kalau kok kita tuh udah biasa ke Balangan, Rimba, apa simbaran lagi? lagi? Bayangin aku tuh ngobrol telat, pantai Jember aku udah berantem. ya dia banyak banget. Itu karena ada Iya, Dia, seru banget. di Batu Bolong Beach di Canggu jadi aku mau coba nge-vlog kita lihat hasilnya sunsetnya udah hilang tadi kamu udah video banyak ini pantainya luas banget jadi kalau rame-rame gitu iya kita iya background yang sana Uh, di sini bisa surfing juga bisa sewa uh, surfing board surfing board di sebelah sana lumayan mau dibilang rame uh, boleh lah soalnya kan luas gitu jadi kayak orang tuh di di, di apa ya, lokasinya beda beda mau spot foto yang di sini bolehnya udah di sana boleh uh, minum-minum beer buat yang lagi cari-cari uh, minuman-minuman yang begitulah guys di sini backgroundnya ya maju lagi dikit, ya. Oh. Blognya di blognya diupload upload gak? Ya, of course law, why not? Kata udah sampai dari jam 5 ya. Ay, apa, apa. Iya, di sini kan agak maju dikit. Kita ngapa-ngapa kayak Ubin Ipin? Sampai aja. Siapa yang Ubin Ipin? Siapa yang Ubin Ipin? Udin Ubin Ipin. <laughs> aku muncul bagus kayaknya ini sudah started photo that's video It's sunset already guys sunsetnya udah habis haha kalian nggak lihat so ya guys itu udah selesai foto-foto juga ya menikmati pemandangan dan menikmati vibes pantainya ya dan ini karena tadi lokasinya di Cilegon. Apa nih? Dia jadi habis balik dari mana? Bedugul. ngapain? Ya. Ke Denpasar kan? Habis ya. ya. ke Tn. Ih, seru banget. Hmm. Kalau bisa Tn bisa. Iya bisa Tn kita. yuk. Ikut. Iya yuk. Ii memang kita ini udah jadi satu tim trip lah. Jalan nih mereka Bedugul. Kita dari, dari mana? Makasih, kasih. Jakarta ya. Kita ya, bersatu di Bali. Gue kasihi 5. <laughs> iya yeah, planet lain. Planet lain. Kita udah mau pulang. Nanti vlognya punya uploadnya. Pun pun <laughs> tadi aku pas di awal pas makan itu <laughs> gak tau gimana. Di sini pernah kata bapak tadi aku tanya. Pak ini rame gak? Katanya enggak katanya. Segini ini gak rame? Iya. soalnya masih lebaran gitu. Jadi gak rame. Biasanya rame banget gitu. Ya emang sih Ceng Cenggu itu emang tempat. Mana para bule berhasil <tuh> ah, itu antara sharing gue. sudah udah lokasi, favoritnya mereka itu malah kita udah bisa udah naik. Kita, kita udah, udah. Pengen. pengen minum, bir Tolong serabi itu sih, tapi Kita udah pulang, kita udah pulang, pulang. tuh. Berapa kali sih aku capit di eh, sunsetnya? Masih ada dong, ujung sana. Kita ke Siji tadi naik cukup pakai motor karena kalau kita naik mobil ya misalkan kan mau naik mobil tuh ke pantai Oke, di Bali masalah. itu bakal lama nyampainya, karena mobilitasnya masalah. cukup tinggi padat masalah. banget jadi masalah. setiap masalah. itu macet. Masalah. Nah kalau oh, mau gitu kalau masalah. mau dapet uh, tempat pantai masalah. yang oh, bagus masalah. terus masalah. tuh juga uh, terus masalah. tuh juga aduh capek terus itu juga uh, tempat cari pantai yang free udah kan bang kita kesulutan sama yang ada pacarnya itu ada polisi juga yang jaga di sana nah di sini ada pura ternyata emang ya, biasa sih di Bali tuh udah biasa berkeliling kita udah mau pulang tadi itu enak banget at least kita udah pernah ke pantai hanggur Pernah sih, yang pertama kan ke Bapak pertama, kita blika. udah pernah pergi ke. itu udah durasinya udah lama banget baru ke sini Ya bener, udah lama banget baru ke sini lagi Kita ini udah se sekian baru sih ada tempat duduk. Sekian purnama Kauin dan sekian abad bensi. baru <laughs> Baru main lagi ke wow. Mau ke sini aja Di sini aja masih ada sunsetnya hmm, My jacket lah Carmen Carmen kamu nggak mau ngomong salah sesuatu Satu, Sepata dua kata kata-katanya dipatahin berada, <tuk tangan> patah, kita juga baru kenalan soalnya sama si Anggun dan juga si Karne karena mereka teman yang diajak, Nadila mereka ke Bedugul, serius di itu, di, da, di Danau udah suruh banget habis lebaran ini udah habis lebaran habis UTS maksudnya dia ujian intinya Aduh ujian mulu ke mereka ini memang suka hal yang trit ya Thank you for today, guys Hari demi Sorry Kalau begitu, orang Aku datang video ke sendiri. di aku. Astaga Nontonlah ya guys. Keren. eh kamu <laughs> hey, <laughs> aku suka aku suka masalahnya Wah, di di di WhatsApp, ya, ya, di di WhatsApp. Kan Ih, sombong kali ini emang suka sombong ya sekarang ya selesai puasa ya <laughs> oke guys kita pulang nggak ada dulu dadah jangan lupa Udah ikat rambut. Jangan lupa like, comment and subscribe. Share Bye. kalau perlu, oke? Okay? Eh, follow IG aku dong @sabilabik sama @heavenbabybird. Tapi tapi masalahnya, ya. tapi masalah itu suka enggak tiga username Instagram. Jadi yeah. <laughs> Ya, begitulah kira-kira. Pokoknya follow IG aku. Yeah. Oke, okay, nanti kita cantumkan linknya di bawah. See you guys. Bye. 2 hours later. Apa ya Sun? Ini untuk deskripsi Enggak maksudnya kan kita udah ke Canggu nih. Ya. Apalagi yang rekomen di Bali ya? Di Bedugul? Iya udah sering orang dari sana. Di Cibarat? Iya udah. Suluwatu? Sering. Guys, kita udah sampai Bali, Bali Zoo Sun. Ya Bali Zoo juga recommended sih, tapi Bali Safari katanya lebih bagus. Kita udah selesai menikmati hari yang panas dan, dan ternyata ibu ini kelaparan. Aku <laughs> ya Allah, meleot, <laughs> meleot, apa, apa sih? Ini kerudung aing, oh, naga naga ya. Nah, karena udah lapar banget, akhirnya kita menemukan referensi untuk datang di jengge -jen -jen -jen. Ya, agak kelihatan, gak Kelihatan. cara gacor ini sudah nomor satu di Indonesia. Enggak tahu sih kalau benar nomor satu. dan itu enggak, kami hari Kalau udah ya? makan gak hmm. udah ini punya yang oh, guys Ya, so... <tuk> yeah, so Selamat makan teman-teman. Selamat. Selamat teman -teman. Teman -teman. You like it? you like that? Ya, yeah, it was tried yeah. Ini jaje suka kan, Joy? Belum ada Bisa, di Grab kan? Udah, kosong di Grab enggak ada sama Yusni. Huh? Grab ada enggak? Ada Rebellion? Ada. Tapi itu ada Den bakar enggak? Hmm. Jauh banget. Iya? Nah, Tapi lebih, lebih enakan. Enak. Tapi lebih enakan mana? Kober. Belajar makan ini, Bang. Oke, <tum> Pak. Kau jirahnya hebat. <lebih> enak. <tum> ini, Bang, <Labe> enakkan. <tum> Kober. Kober. Soalnya minyak enak enak. kering. lebih oh. pedas. Bang, ini berapa? Makan berapa? juga cuai. Pan. Apa itu? Ah, ya, ini. Oh, oh. Guys, ini bukan nah, acara jadilah. <laughs> nah, ini buka. bukan acara Mukbang. Ngapa nah, ini kan buah, itu. Biar bisa digini. Sekali berdua gitu kan. penyaman hmm. Enak nyaman, Ya, coba Minta Pak? Oh. Yang mau, nih. Bawa dua uyuh, uyuh, cinta. Cinta. Apa? dia nolak Jadi Bapak itu enggak? Sama Bang Yang rambutan lebih gede Gede-gede gede Jadilah Satu sampai Sepuluh Sembilan Sembilan Hmm Lima Tengah mereka setengah nggak sembarang makan kayak sayur gitu terus sayur aja ikan. mie itu barusan ngemakan kayak gitu nanti ada orang sweet <laughs> manis banget. Enggak, Gila, mau minumnya lagi. aku soalnya tadi minum air tadi di atas motor tadi enggak mau minum. Oke. Okay. Ya, ya. minum. Nanti Kak, nanti Ya, nanti. Es juga. Menemang es buah Vita kayak gitu. Wah, es. <laughs> minum Tungpan ya, Bun. Sutan. bisa. sehat. Lain -lain. Dia, lu mau makan ini Dia ba? bawa aja. Ngapain sih? Kalau oh, ini lagi. <laughs> Bang. Ini, <tuh>. ini baru buka gak sih? Kapan mereka buka? Dua minggu lalu enggak? Mau makan apa? minggu lalu enggak? Tahu. Iya, dua minggu lalu. aku sampai lewat. Ke mana? Kawan-kawan YouTube. Iya, ada daun bawang. Hah? <tuk> Bukan daun bawang tuh ini enggak? <tuk> daun Donc apa? Min-min. Iya, min. Jadi Mimel kalian kalau ke Bali Nyari makan, terus kalau di Jimbaran ada namanya menyenggol itu murah ayam. pertama kali mereka resmi baru besok. sini gacuan. Oh, buang, terus ntar ah. dari lampu merah oh, kita lagi jalan terus nah. itu ntar kalian dapat uh, kober. Loh, kober cuma oh, kober cuma di Bali doang. karena kan pernah makan itu. iya di Bali tuh ada namanya kober. iya sejenis kayak gacu. pedes tau? iya pedes. di bibirku. berapa tadi? satu. Terlalu punya Punya punya dua loh. Hmm. aja udah pergi. <susuk> Wah, il Simetris. minyak agak krim gitu ya, kalau kobe apa minyak, dan masih panas. tadi udah oh. nggak panas. sih hmm. <tuh> mau eh, udah keluar. pasak <tuh> <tuh> pasak. <pasang. tuh> ya kayak kita eh, kan asap. order nih, dari tadi kan kita nunggu. terus sekarang minyak dingin ya? 30 puluh atau empat puluh menit? Nah, apa yang bikin lama? <tuh> kenapa? antre ya. Ya maksudnya mininya dingin juga gitu loh uh -uh. nggak enggak panas kalau uh, kabel panas mah soalnya ditaruh di piringnya lama iya bener menatanya ya jadi ada orange ada oke ini tawar pas bisa jadi gitu guys sering jatuh-jatuh kayak hidup jatuh bangun itu sudah yang nggak aku nggak bisa si suka banget ya banget <laughs> <gur> aku bakal hidup ke kamu bang beliin boom Wah. Oh, kamu taruh di sini lagi. Bentar Bang, full Bang. Gimana nih? Dilar, dilar Ake, kipas, kedua. Ronde ya. ah, ya. kedua. Berarti kan Bang Din level 1. Ya level 2. Berarti sekarang kita makan level, level atau ya, 3. nanti bisa datang lagi level. Iya, Wow, Abis Chinese marriage, Splendid Terus banget Udah 1 level ya, bu. <tuk> habis di lucu Dia dia udah merah banget. Tanya bibirmu. Kan gitu kan. Kayak ada mercon di dalam mulut. nih saworannya. Enggak hmm. perlu pakai ribet. Iya, aku tahu. Ini suruhannya sekali banget. Ya. Ya, Tuh, susu dong, Bang. Ah. Kreatif ah. nih, sampai bisa bikin susulan lama. Ya. menangis bernapas buruk juga nggak apa-apa. mau nangis banget. ada merah banget. Kayak pedes hmm, banget tau banget nih bukak hmm, aku kasih matrix merong bukak <laughs> kasih matrix tuh gimana banget ada mereng merong terus dulu tapi belum lagi lo kok Tidur. begitulah rasa saya <laughs> agak baper. Ini. Ada di baper-baper gitu. Iya, saya rasa. hai guys, we're done. Kita udah kenyang banget. Ini tuh padat banget, guys, tempatnya. Kayak hampir kita aja tadi kayak hampir gak dapat tempat gara-gara orangnya itu banyak. Sekarang pun udah sampai udah jam 9 malam nih, udah mau jam 10. Tetap aja orang-orangnya nggak habis-habis di tempat ini, ya ampun buat pokok makanan, ya semini gitu menurut. Berapa parkirnya? Tidak ada. sama aja sih. Baru baru buka semingguan lalu jadi kira-kira itu pada mau nyoba semua kan, mereka pada datang terus sini Kalau di olivia tuh ramainya ampun. Kita bersiap pulang dulu Oh jadi plastik Gak harus pakai di ini aja ya, Dipegang ya, aja Okay guys, thank you so much for watching see And see you on the next vlog <laughs> Goodbye